pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara men manual di kamera Nikon D5200 oke ya. yang pertama seperti biasa nyalakan kamera kalian ya kalau tidak nyala nanti tidak bisa mengatur manualnya oke yang kedua buka untuk lensa atau enggak? enggak, enggak, enggak nggak apa-apa Nanti soalnya kita akan cek ya. di akhir video Oke, okay. yang ketiga kalian pilih pindah mode kamera kalian di mode M manual Oke okay, mode manual Mabelnya nanti akan seperti ini ya kalau kalian mau mengatur ISO nya kalian tinggal pencet tombol yang gambar I ini okay untuk atur atur-atur pengaturannya nah atur-atur pengaturan seperti ini ini ISO-nya, nah hasilnya saya pindah saya atur di 1600 saja dan kalau kalian mau setting shutter speednya nah, kalian tinggal geser bola ini sel roll roller nah, nanti akan otomatis ganti sendiri Nah, ini sedikit unik ya okay. kalau kalian mau atur aperture nya nah, kalian ya. pencet tombol ini hmm. tombol yang ada di belakang tombol shutter ini lalu kalian ini ditahan kalian gunakan rollernya untuk pindah-pindah nah seperti ini nah ini bukaan biasanya bukaan pakai 4 3,5 atau 4 gini atau 3,5 ini oke okay. kalau seperti ini ini saya atur di manual fokus saja oke okay, kalau kalian ingin mengambilkan di display pencet yang ini pencet yang tombol di sini oh salah tapi mohon maaf kesalahan ya oh ya saya lupa ini di sini tinggal digeser pindah di display nah mohon maaf atas kesalahannya nah, ini tadi tombol untuk melihat di galeri kameranya ya seperti ini nah, kalau mau kembali pencet lagi atau pencet tengah tombol shutternya ya. oke nah ini sudah pas pengaturannya ya kita tinggal fokuskan manual tinggal lalu cek nah nasinya seperti ini Oke selesai Terima kasih telah menonton video di Indonesia di channel Indonesia kamera tonton video-video yang lainnya Oke sampai jumpa